Mereka ingin memilih-milih ini nanti aturan Allah yang cocok dengan hawa nafsu mereka lakukan yang tidak cocok singkirkan untuk itulah turun ayat 85 Quran surat al-baqarah dimana Allah langsung menegur mereka lewat Nabi Musa minu Nabi Badil kitab watakun Nabi Adakah kalian hanya akan mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya tidak bisa kata Allah terima aturan Allah itu sepenuhnya atau tidak sama sekali mukmin atau kafir jadi mukmin kafir itu atau istilah kafir itu tidak harus hanya kepada orang yang menolak semua aturan Allah karena tidak masuk akal orang menyatakan beriman pada Allah lalu menolak satu aturan Allah Bagaimana mungkin Allah mau dikufuri sebagian aturannya Orang yang beriman itu harus sepenuhnya mengimani zat Allah, sifatnya, aturan dan hukumnya. Tidak ada satupun keraguan. La bafi. Tidak boleh Dia ada seorang mukmin sampai ragu terhadap satu aturan Allah. <tuh> Ya ah, kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah Puji syukur Tidak henti-hentinya kita panjatkan hanya kehadirat Allah SWT Karena tidak henti-hentinya pula Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, taufik, dan hidayahnya pada kita sekalian Juga pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Dimanalah alhamdulillah, kita telah sama-sama duduk bersimpuh di tempat yang disucikan dan dimuliakan Allah di Masjid Istiqomah ini. Semoga kehadiran kita, ayatikaf kita, tolak ilmi kita, dirahmati dan diberkahi, serta diri ya Allah Allah taala. Amin ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Seperti yang pernah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, sebagai seorang mukmin, kita yakin, hakul yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini. Berikut segala isinya, karena Dia yang menciptakan, maka Allah sesungguhnya yang berhak. Berbuat apapun terhadap makhluk ciptaannya, Dia maha kuasa untuk memberikan kenikmatan atau menyiksa atau berbuat apa saja. Termasuk Allah juga maha kuasa untuk menakdirkan manusia semuanya masuk surga atau semuanya masuk neraka. <tuh> Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Maha Bijaksana kepada kita, manusia. Allah menakdirkan berdasarkan pilihan yang Allah berikan. Kita diberi hak oleh Allah sepenuhnya untuk memilih, menentukan pilihan dalam hidup ini. Dan pilihan yang paling pertama yang Allah berikan pada kita manusia adalah Allah memberikan hak kita untuk memilih apakah kita mau memilih beriman atau memilih kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum fa yu'min Al-Kahfi ayat 29 Katakanlah Muhammad Sampaikan kepada umatmu Kebenaran Ajaran Islam ini datang dari Allah Tuhan kalian Setelah kebenaran ini datang Silahkan kalian memilih Apakah mau memilih Beriman Atau memilih kafir Ini kita masih boleh ya menyebut kafir. Ya, hmm. Nih, saya jadi takut ditempeleng karena ada seorang tokoh, katanya di negeri ini yang menyatakan kalau ada yang menyebut kafir, saya tempeleng. <coughs> Mudah-mudahan yang bersangkutan tidak segera ditempeleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan belum lama ini di sebuah pengajian ada seorang ibu bertanya kepada saya bahwa dia membaca di medsos ada seorang ustadz yang menyatakan jika ada yang menyebut kafir sebaiknya dia dipidanakan. Lalu si ibu bertanya kepada saya bagaimana mungkin ada ustadz berpendapat seperti itu. Saya katakan yang salah itu kenapa orang seperti itu disebut ustadz? ini yang kita kadang-kadang sering umat dibingungkan itu kok kiai seperti itu? nah salah sorangan kunanu itu disebut kiai. ini terjadi polemik yang panjang gara-gara sebutan kafir terhadap orang-orang yang bukan muslim. Di mana ada sebuah keputusan dari Munas, rekomendasi Munas agar sebutan kafir itu tidak lagi disematkan kepada orang-orang non-muslim tapi disebut dengan non-muslim. Tentu, ini mengundang rasa heran. Kok bisa gitu? Ya? Kok bisa para ulama berkumpul membuat keputusan seperti ini? Padahal yang berhak menentukan seseorang itu disebut mukmin atau kafir, tentu Allah. Dan Allah sudah menyebut orang-orang kafir itu lebih dari 500 kali dalam Al-Quran. Bahkan barusan saya mengikuti Tadarus kita membaca Quran Surah Al-Kafirun. Ini seperti petir di siang bolong. Gitu. Orang bertanya ada apa ini? Adakah memang selama ini ada orang yang resah dengan predikat kafir itu? Menurut hemat saya, selama ini belum pernah kita mendengar ada orang di luar Islam resah karena kita menyebut mereka kafir. Bahkan dua hari yang lalu saya mengikuti pernyataan seorang pemuka agama Hindu Dengan tegas sekali dia mengatakan, kami tidak keberatan sama sekali kalau orang Islam menyebut kami kafir. Bahkan kami bangga, nah, begitu, bangga dengan sebutan itu. Karena memang dengan demikian umat Islam menganggap kami bukan orang muslim, kami memang orang hindu. Jadi kalau orang-orang non-Islam tidak resah, bahkan bangga katanya dengan sebutan kafir itu, lalu yang resah siapa? Kita umat Islam juga tidak keberatan. Saya yakin tidak ada seorang Muslim yang keberatan, termasuk saya, kalau orang-orang di luar Islam menyebut kita kafir. Andai kata kata kafir itu mau dipergunakan juga oleh mereka. Lalu mereka katakan itu orang di luar hidup misalnya kafir. Termasuk umat Islam itu semuanya kafir. Si Atian Ali kafir. Saya angkat topi. Memang bagi orang yang beragama itu pasti hanya ada dua istilahnya. Orang yang meyakini agama itu dalam bahasa kita disebut bu'min. Yang menolak keyakinan untuk meyakini agama itu disebut kafir. Saya yakin semua orang yang beragama di negeri ini akan menyebut saya kafir. Dan saya tidak keberatan. Lalu kalau begitu siapa yang resah? Yang resah ini siapa Jangan-jangan yang resah ini adalah mereka yang selama ini berpredikat Muslim, tetapi sangat berpotensi untuk disematkan predikat kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih adalah mereka, orang-orang yang selama ini kufur terhadap sebagian aturan dan hukum Allah. Terlebih lagi setelah... Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 mengeluarkan fatwa bahwa pemikiran, pemahaman, keyakinan, prinsip orang-orang sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme adalah pemikiran-pemikiran yang sangat sesat dan menyesatkan. Nah mereka inilah yang berpotensi untuk mendapat predikat kafir. Mereka aman dari istilah non-Muslim. Sebab tidak akan mungkin ada orang yang menuduh mereka non-Muslim. Menjelas KTP nya Muslim. Malah ada yang berpendapat, ber, ber, ada juga yang sudah lama menyandang predikat cendikiawan Muslim. Mungkin juga ada yang bergelar kiai. Tapi di mata Allah, mereka sudah kafir. Nah, supaya mereka itu tidak dituduh kafir, supaya mereka tidak dituduh kafir, pertama, ya mereka akan menuduh kelompok yang menyatakan kafir kepada mereka itu sebagai kelompok takfiri. Bapak Ibu pernah mendengar itu? Ini katanya di negeri ini ada kelompok takfiri kelompok yang kerjanya mengkafir-kafirkan orang nah mereka menuduh kelompok itu sebagai kelompok takfiri dan itu tidak mempan tuduhan itu, kenapa tidak mempan, karena semua orang tahu bahwa kelompok itu menyatakan kafir, itu bukan mereka yang menyatakan, tidak ada dalam prinsip keimanan kita Seorang pun manusia yang berhak Menyatakan kafir pada orang lain Bahkan ulama Bahkan rasul Rasulullah Rasulullah tidak punya hak Untuk menyatakan sifulan kafir Karena rasul saja Tugas beliau itu Wa ma'alaina illal balau tidak ada kewajiban bagi kami, kata Rasul, kecuali sekedar menyampaikan. Yang berhak menentukan apakah seseorang itu kafir atau mukmin hanya Allah. Nah Allah memberikan tuntunan, hidayah dalam Al-Quran dan dalam sudah Rasulullah SAW. Itu. Bagaimana batasan mukmin dan kafir itu? Al-Quran sendiri hadir untuk itu. Sahara Ramadan adalah zinafiah Quran, hudan hudawal, Furqan, Al-Baqarah satu delapan Di samping Al-Quran itu hadir untuk menjadi hudan, petunjuk, hidayah, menuntun manusia agar jangan tersesat dalam hidup ini. Al-Quran juga hadir sebagai Al-Furqan, <coughs> sebagai pemisah, pembeda, mana mukmin, mana kafir, mana benar, mana salah, mana halal, mana haram, itu fungsi Al-Quran. Maka ketika ulama misalnya menyatakan pendapat ini, prinsip ini, keyakinan ini kafir, pasti dengan didasari oleh firman Allah menurut Al Qur'an surah anu ayat sekian, surat ini ayat sekian, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang begini ini menurut Allah kafir. Nah mereka resah karena memang menurut Al Qur'an memang mereka sudah kafir sangat resah dengan istilah kafir itu. Karena istilah kafir itu sangat mungkin disematkan pada mereka. Ya, mungkin mereka disebut non-muslim. oh jelas Kiai kok, jelas jeniki awan, jelas KTP-nya muslim. Kan enggak mungkin. Tapi sangat mungkin disebut kafir. Karena Allah memang hanya memberikan dua pilihan pada manusia, mukmin atau kafir. Tidak ada pilihan lain, mbak. Tidak ada pilihan misalnya rada mukmin atau ya segitu juga lumayan sudah agak mukmin atau sayang ya dia rada kafir sedikit Gak ada pilihan itu sebab Allah subhanahu wa taala juga di akhirat nanti hanya menyediakan dua tempat surga dan neraka yang mukmin bakal kekal di surga yang kafir bakal kekal di neraka kalau yang rada kafir di mana yang rada kafir rada mukmin ini Bagaimana mungkin predikat kafir disematkan kepada mereka? Sementara mereka masih beriman kepada Allah. Bahkan masih melaksanakan sebagian syariat Allah. Salat, saum, bahkan sudah berhaji. Silakan baca kisah panjang Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam di awal-awal surat Al-Baqarah awal -awal Al panjang itu kisah bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam untuk menggiring orang-orang Bani israil itu agar mereka meyakini bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala wah luar biasa berat perjuangan Nabi Musa alaih salam ya, akhirnya berhasil ketika Bani Israel sudah tidak ada lagi alasan kecuali harus meyakini bahwa memang Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka pun menyatakan kepada Nabi Musa baik, kami sekarang beriman bahwa Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan kami siap untuk melaksanakan syariat atau aturan serta hukum-hukum yang Allah tetapkan sepanjang aturan dan hukum Allah itu sejalan dengan hawa nafsu kami jadi nanti kalau ada aturan-aturan Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kami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 Saya mungkin sering mencontohkan iblis. Ada yang kenal iblis? Maksud saya tahu cerita tentang iblis? Nah, ya, iya, itu maksud saya bukan kenal. Iblis itu, karena jin, favesakaan Amri rabbih berasal dari kelompok jin. Jadi, kalau kita pelajari Al-Qur'an, jin dan manusia ini dua makhluk yang oleh Allah sama-sama diberi hak pilih. Maka hanya dua makhluk ini saja, ada yang mukmin, ada yang kafir. Selain kedua makhluk ini, semuanya Muslim. Jadi walaupun misalnya, maaf ya, seekor babi itu dagingnya babi ya, babi itu dagingnya haram untuk kita makan tentu karena Allah yang Maha tahu kenapa itu diharapkan pasti mudarat bagi kita karena tidak semata-mata Allah mengharapkan kecuali untuk manfaat bagi kita ya tapi babi itu muslim karena itu tidak ada babi yang masuk neraka semua makhluk ini muslim. Bahkan, bukan hanya saja taat melaksanakan ketetapan Allah, matahari terbit, tenggelam, tapi mereka pun asyik berzikir, bertasbih. Maka kita baca dalam Al-Quran itu, gunung-gunung bertasbih, walakin la tasbihahum, hanya saja kalian tidak memahami tasbih mereka. Ini semua makhluk ini muslim dalam arti patuh, tunduk, taat pada ketetapan Allah. Nah, hanya kita saja dan jin yang diberi hakwa. Makanya kalau dalam Azariyat 56 Allah menyatakan wa ma jin jinna wal insa illa liya'budun, tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Loh, kenapa cuma jin dan manusia yang disebut? Ya karena semua makhluk pasti dengan sendirinya beribadah pada Allah. Sementara kita manusia dan jin itu diberi hak pilih mau beribadah atau tidak. Mau mukmin atau kafir. Maka hanya manusia dan jin saja yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Lihat Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li kehidupan jin ini kalau saya pelajari dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, itu sama dengan kita, Pak. Jadi, ada yang lahir, ada yang meninggal, ya. ada yang mukmin, ada yang kafir, yang mukmin juga, ada yang taat beribadah, ada juga yang berbuat maksiat. Persis sama, Pak. Nah, mereka juga terdiri dari suku-suku. Nah, suku yang terkenal itu adalah suku kelompok apa ifrit. Yang mereka ini merasa paling pintar di antara kelompok-kelompok jin lainnya. Ya. Karena itu mereka membentuk kelompok eksklusif, Namanya jaringan ifrit liberal. Nah, Kemana-mana mereka tidak mau bergabung dengan kelompok jin yang lainnya. Enggak selevel lah menurut mereka. Mereka maunya hanya bergabung dengan para malaikat. Dengan para malaikat mereka berasa selevel gitu. Nah itulah sebabnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat di di Al-Baqarah 34, Wa'izgulna lil malaikatis judul Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat semuanya muslim, nggak ada satupun malaikat yang kafir. La ya'shudallahu ba'marahum wa yaf'aluna ma ayat 8. Maka para malaikat langsung melaksanakan perintah Allah itu sujud. Sementara kelompok ifrit itu ikut mendapat perintah dan mereka menolak. Gara-gara mereka menolak inilah maka Allah menyatakan gugur keimanan mereka. Lalu mereka pun diberi gelar baru yaitu Iblis. Gugur keimanan mereka selama 80.000 tahun. Kalau saya baca dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali mengutip satu riwayat. Sebelum dilaknat oleh Allah dan dinyatakan gugur keimanannya itu, mereka sempat hidup dalam keimanan selama 80.000 tahun. Saya sering mengatakan, jangan pernah ragukan keimanan iblis. Soal mengimani Allah, saya yakin iblis jauh lebih tinggi derajat keimanannya dalam hal ini. Kenapa? Iblis tidak mungkin salah dalam mengimani Allah. Kalau sekarang banyak orang sesat dalam mengimani Allah, lalu menganggap Allah itu misalnya punya anak, punya cucu, atau Allah itu dalam bentuk benda yang mereka sembah dan lain sebagainya, Allah tidak mungkin, uh, uh, iblis tidak mungkin sampai sesaat itu. Kenapa iblis langsung berdialog dengan Allah, Pak? Silakan baca dalam Al-Quran, berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pantas kalau mereka hidup dalam keimanan sampai ribu tahun ini. Lalu, kenapa akhirnya mereka dinyatakan gugur imannya, dinyatakan kafir? langsung dilanat oleh Allah Taala hanya karena menolak satu aturan Allah Gak bisa Allah menerima satu aturannya dikufuri di maka gugurlah keimanan iblis yang 80.000 tahun nah, kalau menolak satu aturan Allah saja gugur keimanan seseorang bagaimana dengan yang menolak sekian aturan dan hukum Allah malah di kita disebut cendikiawan, malah ada yang disebut kiai segala itu. Amerika nah mereka itulah yang saya katakan resah, resah dengan istilah kafir itu, karena memang sangat patut disebut kafir, bahkan sangat patut disebut iblis. Malah lebih iblis dibanding iblis. Iblis cuma mengkufuri satu aturan Allah, sementara mereka mengkufuri berapa aturan Allah. Makanya dugaan saya, ini cuma dugaan ya. Paling kesel iblis itu di, di Indonesia. Pak. Paling kesel. Mungkin kata iblis, saya cuma menolak satu aturan Allah, langsung oleh Allah dilaknat. Lalu, itu orang-orang mukmin sedikit-sedikit, A'udzubillah minah ikut-ikut melaknat. Arisi berapa aturan Allah yang ditentang? malah disebut cendikiawan, malah ada yang disebut kiai segala macam, meninggal disolatkan malah kesel kata iblis itu, ngakirin iblis itu kesel. Makanya hadirin, alhamdulillah, saya kalau menyaksikan di layar kaca gitu. hadirnya mereka itu ya yang sedang manggung lah. Karena panggung ini panggung mereka sekarang di rezim ini. Begitu leluasanya mereka menyatakan kekufurannya, bahkan menghina al -Quran. ya Karena mereka dianggap muslim. gitu Jadi Mereka pun leluasa dengan menyatakan Al-Quran bukan kitab suci. Muhammad itu bukan sosul. Ya, ini panggung mereka sekarang ini. Jadi, tidak ada satupun di antara mereka yang dipidanakan. Padahal itu penodaan terhadap agama Islam. Walaupun sudah sekian banyak orang yang melaporkan, boro-boro diproses, dipanggil pun tidak. Ini panggung mereka. Saya kadang-kadang kalau lihat perdebatan itu dengan mereka itu saya berpikir Kenapa juga ya harus dilayani gitu. sebaiknya para ulama itu ya para ustadz itu ga usahlah melayani gitu. biarlah mereka ngomong sendirian seperti nyerosa supaya semakin jelas ketidakwarasannya itu kadang-kadang terfikir juga ingin gitu ya saya sekali-sekali hadir gitu ingin sekali kali hadir hanya untuk menyatakan kepada mereka ini kok kenapa harus repot-repot sekali mereka mengeluarkan segala macam energi mereka dengan melontarkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Hanya untuk menolak sebagian aturan Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Kok sibuk sekali? Tolak saja semua aturan Allah. lo yang menghalangi mereka untuk kafir siapa? Apakah saya rugi kalau ada orang kemudian... Saya mau kafir. Ya, terserah. Saya menolak semua aturan Allah, kumadinya. Baik Terserah Anda. Rugi saya? Tidak ada seorang muslim pun yang rugi kalau ada orang kafir. Bagaimana mungkin kita merasa rugi? sebentar sementara Allah Subhanahu wa taala saja tidak rugi? Apa Allah rugi? kalau kemudian semua manusia kafir, semua manusia masuk neraka, milih masuk neraka, Allah rugi, olah, surga kosong. Allah rugi, kalau semua manusia milih masuk surga, silahkan kata Allah, saya sudah siapkan surga dan neraka, yang mau masuk surga bangga, yang masuk neraka bangga, Allah tidak beruntung dengan keimanan kita. Apa Allah itu beruntung kalau kita beriman, lalu kita taat terhadap aturan Allah? Tidak, yang beruntung itu kita. pak Apa Allah rugi kalau ada manusia itu kafir, lalu menentang Allah? Tidak, yang rugi itu si kafir itu. Ini kenapa kok repot-repot sekali gitu, sampai harus mengeluarkan energi dan lain sebagainya, sampai mengeluarkan pandangan yang seperti itu, untuk mengkufuri sebagian aturan Allah. nyatakan saja, saya mengkufuri seluruh aturan Allah, selesai. Karena memang pilihan Allah, cuma itu, mumin atau kafir? Bahkan sesungguhnya hadirin, ini betul-betul rahasia Allah. Jadi, tolong, ini jangan, kalau bisa jangan diceritakanlah pada orang lain. Jadi, sebenarnya, sekali lagi ini rahasia Allah. Semakin banyak orang kafir, kita semakin beruntung. Loh, kenapa? Kalau hadirin baca Quran Surah Al-Mu'minun, ayat 11, juga Quran di antaranya di tiga ayat terakhir, Quran surat Az-Zumar, Allah menyatakan orang-orang mukmin itu al-lazina yari Orang-orang mukmin itu adalah mereka yang akan mewarisi surga firdaus dan mereka akan kekal selama-lamanya. Karena itu di tiga ayat terakhir Quran surat Az Zumar itu ketika nanti Orang-orang mukmin, bapak-bapak dan ibu-ibu masuk surga. Amin bu. Amin. Ini asal laun pesan Ini juga nutup yakin gitu. Juga ada tarik saya su sugan jadi doa gitu, mudah-mudahan jadi doa gitu ya. Amin ya Allah. Nanti ketika orang-orang mukmin, bapak-ibu masuk surga, bapak-ibu akan mengatakan, Alhamdulillahilazhi sadakan wa'dah kembali lagi ada kata waris surga itu mereka lah orang-orang yang akan mewarisi surga, orang-orang itu kata waris apa maknanya waris itu artinya barang itu tadinya milik orang lain bapak ibu punya harta lalu bapak ibu meninggal Harta ibu diwarisi oleh ahli waris, diantaranya anak-anak misalnya, ya kan itu waris itu. Nah, kenapa orang mukmin ketika masuk surga itu kemudian mengatakan Allah menyatakan mereka mewarisi surga, bahkan orang mukmin mengatakan kami alhamdulillah sekarang telah mewarisi surga itu, sebagaimana janjimu ya Allah. Lah emangnya surga tadi milik siapa? Saya cukup lama, Pak, mencari jawaban ini. Bolak-balik saya buka kitab-kitab tafsir, barulah saya mengerti oh. Waktu saya kecil dulu, saya dulu pernah kecil, Pak. Dalam benak saya yang ada itu, Allah menciptakan surga luas, Pak. Allah ciptakan juga neraka luas. Manusia lalu disuruh memilih, silahkan mau masuk mana. Ternyata tidak demikian. Allah menciptakan, masing-masing kita manusia itu punya satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Setiap manusia. Jadi saya punya satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Ibu bapak pun sama. Jadi andai kata manusia itu semuanya memilih masuk neraka, enggak akan kehabisan kapling, masih-masih sudah ada kaplingnya. Jika manusia semuanya memilih masuk surga, tidak akan kehabisan kapling. Kapling sudah disiapkan oleh Allah. Nah, orang-orang kafir yang memilih kafir, mereka memilih untuk kekal di neraka, apapun jenis kekafirannya. Selain orang mukmin pokoknya itu. Innal kafaru min ahlil kitab wal musrikin fi nari khalidina fiha. al ayat 6. Apapun jenis kekafirannya, khalidina fiha. Mereka kekal di neraka jahanam. Artinya mereka tidak akan pernah masuk surga satu detik pun. Ya kan? Berarti akan banyak kapling orang-orang kafir yang kosong. Kan sayang hadirin. Kapling kosong dibiarkan itu. Maka karenanya nanti Bapak Ibu ketika akan masuk surga, Bapak Ibu akan mengambil kapling milik Ibu dan Bapak yang sudah Allah siapkan sekaligus mewarisi kapling orang-orang kafir yang tidak diambil oleh mereka. Ini maksudnya yarisun itu. Maka saya yakin, hakul yakin, nanti buktikan di surga pernyataan saya ini. Saya yakin, hakul yakin, bapak ibu pasti akan memperoleh minimal dua kapling. Menang dua, grasop. Bahkan ada kemungkinan tiga di surga. bisa jadi 4 kira-kira. kapling Kan jelas Allah menyatakan walakan wal ins. Kebanyakan manusia dan jin itu akan menjadi penghuni neraka. Yang masuk surga itu hanya sedikit. Berarti akan banyak kapling yang kosong. Nah, kita lihat sekarang sajalah. Yang hidup sekarang manusia itu berapa miliar? 7 miliar. Yang mukmin berapa? Katanya dua miliar. Ini yang mukmin yang muslim itu dua miliar itu sudah dihitunglah termasuk kelompok aliran-aliran sesat. Karena mereka mengaku muslim juga kan? Padahal muslim dari mana itu? Syiah mengaku muslim, Ahmadiyah juga mengaku muslim. Padahal mereka punya Nabi baru, punya kitab suci baru, si Ah malah tidak meyakini Al-Quran yang ada di tangan kita, mereka punya kitab suci lain. Rukun imannya beda, ah sudahlah. pokoknya ini sudah tidak mungkin masuk dalam kelompok Islam yang kita yakini. Kalau gitu, kita keluarkan, paling sisanya 1,6, 1,8 itu. Jadi ada kemungkinan Bapak Ibu dapat 5. 5 apa? Jadi, itu yang saya katakan. Jadi, rugi kita, rugi di mana? Untung malah, tapi ini tolong ya, ini rahasia ini. <tuh> Dengan demikian, nanti <tuh> kapling Bapak Ibu di neraka juga akan kosong kan? ya kan? Bapak Ibu tidak ada kan rencana untuk mengambil kapling itu? Ada. Bahkan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai kita mampir satu detik pun. Makanya doa kita Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ada orang bertanya, kenapa doanya tidak sampai di situ saja? Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat kan pasti surga. Kan cukup. Kenapa harus waqina azabannar? Jawabannya adalah, ya kalau doanya coba Rabbana atina fi dunia sana wa fil sana, sangat mungkin begini. Baik, kata Allah, saya berikan kamu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat di surga, tapi sebelumnya mampir dulu di neraka. Maka doa kita, wakina azab benar itu, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa harus mampir di neraka. Jadi kita insya Allah tidak ada rencana kan untuk mengambil kapling di neraka itu walaupun satu detik kan. Nah, dengan demikian, orang-orang kafir itu dia akan mengambil kapling mereka, mereka di neraka sekaligus akan mewarisi kapling Bapak dan Ibu sekalian. Dan insya Allah kita ikhlas lah, Sangat ikhlas itu. Jadi siapa yang rugi, Pak? Kenapa mereka harus repot gitu? Ya? Kenapa harus repot-repot membentuk kelompok ini? Pemikiran itu, kafir sajalah, selesai sudah. Dan saya menduga mereka inilah ya, dalam dugaan seorang yang paling resah dengan predikat kafir itu. Karena mereka ingin mengkufuri sebagian aturan Allah, tapi tidak ingin disebut kafir. Ketika manusia memilih kafir, nah itu hak yang Allah berikan. karenanya kita harus menghormati hak itu. Maka jangan pernah ragukan toleransi kita umat islam. <tuh> jadi kalau ada orang masih kelompok itu juga yang menuduh, jadi ada kelompok umat islam yang intoleran. Yang resah itu mereka-mereka juga. Gak mungkin ada umat islam intoleran. Bagaimana mungkin ada seorang mukmin resah dengan kekufuran seseorang? Bagaimana ada mungkin seorang mukmin memaksa orang lain untuk beriman? Allah saja tidak memaksa orang lain untuk beriman. Allah memberikan hak yang mau kafir kafirlah. Maka kita harus menghormati pilihan itu. Karena itu lihatlah perkembangan mulai risalah Islam terakhir dibawa oleh Rasulullah sampai dengan sekarang. Semua orang-orang non-muslim akan menikmati toleransi umat Islam yang luar biasa di dunia ini. Contoh paling konkret, inilah negeri ini. Umat Islam kan mayoritas. Lihat kehidupan orang-orang non-muslim. Orang yang bukan muslim, orang kafir. Menikmati mereka sehingga saya sempat menyaksikan dialog di, dengan seorang tokoh Vatikan yang dia menyatakan kekagumannya terhadap umat Islam di Indonesia luar biasa mereka toleransinya tokoh Vatikan terakhir mungkin pernyataan Obama waktu mengunjungi Indonesia yang kedua kalinya kok menyatakan hal yang sama memang ya itu ajaran Islam Jadi, kalau ada tuduhan dari seseorang bahwa ada kelompok yang intoleran kepada umat Islam, ini fitnah, Pak. Fitnah mana pernah ada umat Islam melakukan itu? Yang terjadi itu adanya kelompok umat Islam yang menyatakan intoleran. Terhadap kelompok lain yang menghina Islam, wah, itu gak mungkin kita toleran, Pak, karena akal sehat siapapun tidak akan pernah membenarkan ada seseorang kemudian menghina-hina keyakinan orang lain. Maka, kawah HP kita masih menyisakan itu. 156A soal penodaan dan penghinaan terhadap agama lain nah itu kita gak mungkin toleran pak. dan semua orang pasti tidak mungkin toleran sebab tidak kita menghina keyakinan orang lain hak mereka untuk punya keyakinan berbeda dengan kita maka ketika ada seorang tokoh Syiah di sampang menyatakan Al-Quran bukan kitab suci lanat Abu Bakar, lanat Umar, lanat Usman terjadilah peristiwa sampang yang berdarah ya bagaimana mungkin umat Islam bisa menerima agamanya dihina seperti itu dan akhirnya Tajul Muluk, tokoh Syiah ini dipidana 4 tahun karena nggak bisa, kita nggak bisa toleran terhadap itu Pak Nah, kalau mereka memang punya keyakinan yang berbeda dengan kita Jalankan saja keyakinan mereka tanpa harus menghina nah, Kalau mereka punya kitab suci lain Ya katakanlah mereka punya agama lain Jangan bawa-bawa nama Islam Kok bawa nama Islam tapi tidak mengakui kitab suci umat Islam Menghina agama orang lain itu pidana apa? Kalau dalam hukum Islam itu, hukumannya adalah hukuman mati. Maka dulu forum ulama umat Indonesia pernah mengeluarkan fatwa, barang siapa yang menghina menurut syariat Islam, barang siapa yang menghina Islam, hukumannya mati. Ya, kalau dihukum di negeri ini ya, ya 156A itu KUHP yang maksimal 4 tahun kalau salahnya. Ya lumayan lah tapi artinya masih di negeri ini masih ada hukum yang menyatakan bahwa memang tidak dibenarkan ada seseorang kemudian menghina orang lain <tuh> Jadi kalau seorang itu memilih kafir kafirlah gitu kan. saya akan pakai baju kafir jangan memilih kafir kemudian memakai baju Islam munafik itu hentikanlah kemunafikan itu Dengan memilih kafir maka dia bebas Pak, Bebas menjalani hidup ini Semau dia Maka insya Allah Bapak Ibu tidak akan pernah Menemukan satupun ayat hadis di mana Allah mengatur Kehidupan orang kafir kafirun, Enggak kan ada Ya kafirun akimu sholat nggak ada Atau ya yuhal kafirun kutiba alaikumusiam nggak ada karena itu kalau ada orang kafir tidak sholat tidak saum, dosa gak? Oh jadi ragu gini kalau ada orang muslim tidak sholat, dosa gak? oh yakin gitu ya sekarang ada orang kafir tidak sholat dosa tidak? tidak jadi enak mana itu? <tuh> Tapi jawaban itu sudah benar, Pak. <tuh> Orang kafir tidak sholat, tidak saum, berbuat maksiat, ya tidak berusaha berusaha gimana? Dia tidak dilarang maksiat, tidak disuruh sholat. Makanya saya pernah ditanya seseorang begini, Pak. Bukankah katanya Allah itu Maha Pengampun? Oh iya. Lalu kenapa di dalam Al-Quran Allah mengancam orang yang mati dalam kekufuran, kemusyrikan itu abadi di neraka? Di antaranya al bayin ayat 6 tadi, abadi berarti dia tidak akan pernah diampuni selama-lamanya. Apakah ini tidak bertentangan dengan sifat Allah yang maha pengampun? Ya tentu saja tidak Pak. Allah itu maha pengampun terhadap dosa. Lalu kenapa orang kafir itu tidak diampuni sehingga terancam kekal di neraka? Karena orang kafir itu tidak berdosa. Kafir itu bukan dosa. Dosa itu adalah perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah yang diimani, Seseorang beriman pada Allah, lalu mengimani aturan Allah, lalu dia melanggar aturan Allah, itu dosa. Makanya nanti bedakan antara pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Iblis. Dua-duanya sama-sama melanggar. Iblis melanggar aturan Allah, disuruh sujud menolak. Adam dan Hawa melanggar aturan Allah. Dilarang memakan buah kuldi, malah dia makan. Yang satu melanggar perintah, Iblis, Adam dan Hawa melanggar larangan, sama-sama pelanggaran. Kenapa Adam dan Hawa diampuni? Karena pelanggaran Adam dan Hawa masuk dalam kategori dosa. Begitu Adam dan Hawa sadar mereka telah melanggar, mereka pun kemudian bertobat, Rabbana zalamna anfusana, wa in lam takfirlana wa itu dosa. Sementara iblis dia melanggar karena tidak meyakini, menolak bahkan menuduh Allah membuat aturan yang salah. Oh itu kafir, pak. Ya. Nah, jadi kalau mereka memilih, memilih kafir, mereka bebas pak, berbuat apa saja di dunia ini tinggal resiko siap-siap mereka untuk menerima azab di dunia dan azab yang teramat dahsyat di neraka nanti. azabil adna dunal azabil akbar. quran surat as ayat 21. Di dunia pasti mereka diazab. Bagi mereka yang memiliki kafir itu. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan itu. Nampaknya mereka tidak diazab. Kata Allah di dunia mereka akan diazab. Ya nampaknya. Karena kita kadang-kadang salah mengira yang kelihatan senang padahal susah. Pernah gak ibu kecewa ibu? Mengatakan, ya Allah kamu kelihatan senang sekali hari ini. Senang now nah, saya stress. <risas> Kelihatannya senang. Anda lagi dia lagi susah lagi stress Kita kan bisa salah mengira. Yang saya yakin Allah pasti benar firman-nya. Kata Allah kami akan azab orang-orang kafir di dunia sebelum azab yang teramat dahsyat di neraka nanti. Pasti orang kafir itu diazab. Ini firman Allah. Nah azabnya itu dalam bentuk apa? Sangat mungkin azabnya itu mereka diberi kesenangan dunia. Supaya mereka semakin kafir. Nanti kalau kita baca dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu akhirnya jadi mengira begini. Lihat saja katanya, Kami kan dicintai oleh Allah diberi kesenangan di dunia. Masa kita yang dicintai oleh Allah dengan kesenangan di dunia nanti di akhirat akan diazab oleh Allah. Pasti kita juga akan diberi kebahagiaan, dia makin kafir dia. Dan itu adalah merupakan azab. Dan yang kedua, azab orang kafir itu, yaitu kita mengira mereka itu senang. Apa orang yang diberi kekayaan itu pasti senang? Apa orang yang diberi jabatan itu pasti bahagia? Sama halnya kalau kita orang mukmin itu dengan ujian. Kita juga sering salah kan mengira gitu kan? Kita menganggap yang namanya musibah itu kalau sesuatu terjadi bertentangan dengan kecenderungan hawa nafsu kita. Kita ingin sehat. Lalu kemudian sakit, maka sakit itu musibah. Ya kan, itu kita maka orang datang menjenguk, lalu mengatakan, "Sabar, ini ujian dari Allah." Ada orang usahanya bangkrut, nah maka orang berdatangan, "Sing, sabar, ini ujian dari Allah." belum pernah saya mendengar ada orang misalnya datang menemui gimana kabarnya sehat, sing sabar, ini ujian dari Allah itu, atau usahanya maju lalu ada orang datang itu sabar ini, malah yang diangkat jadi pejabat itu didatangi itu, halo selamat selamat. Gitu. Padahal boleh jadi mungkin jabatan itulah yang akan mengantarkan dia masuk neraka jahanam. Jadi yang datang mengatakan selamat ya selamat ya kamu sudah memperoleh jabatan. Dimana dengan jabatan itu nanti kamu nanti di akhirat akan masuk neraka jahanam. Oh ya terima kasih terima kasih alhamdulillah. Beda anak aja gitu. Jadi ujian itu bisa dengan sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu kita. Bisa juga dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita semua ujian, nah bagi orang kafir itu mau senang mau tidak itu semuanya azab ada orang yang diazab dengan segala kesenangan hawa nafsu ada yang diazab dengan kesulitan saya yakin karena itu Allah yang menyatakan nah, kita tinggalkan dulu yang kafir ini Nah ketika manusia kemudian memilih beriman Ya, kalau tadi memilih kafir, bebas hidup dia. Begitu dia memilih beriman, habislah kebebasan itu. Kenapa? Karena ketika dia sudah memilih beriman, maka dia harus Islam. Artinya, berserah diri, tunduk, patuh, taat. Jadi seorang yang beriman itu, dia Islam menyerahkan dirinya kepada Allah untuk diatur hidupnya sesuai dengan aturan dan hukum Allah karena itulah di Al-Baqarah 108 Allah menyeru kepada orang yang memilih beriman itu ya ayuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman karena kalian sudah memilih beriman fisilmi kafah. masuklah ke dalam Islam itu secara kafah secara totalitas Jika tidak mau masuk Islam secara kafah, secara totalitas, bahkan ingin menentang sebagian aturan Allah, gitu kan, bagi yang ingin menentang, ya, kecuali bagi mereka yang ingin masuk Islam secara kafah, tapi belum mampu, masih kalah hawa nafsunya, sehingga masih tergelincir dalam berbuat maksiat dan dosa. Insya Allah itu dosa yang Allah siap untuk mengampuninya, kalau dia mau bertobat. Tapi kalau dia menyatakan beriman, lalu tidak mau masuk Islam secara kafah, karena ingin menolak sebagian aturan dan hukum Allah, Jangan memilih beriman. Saya tidak mau mengimani sebagian aturan Allah. Ya sudah, pilih kafir. Bebas, ada kalau memilih beriman. Risikonya harus Islam. Ya tidak mau mengislamkan diri secara kafah dalam arti tidak mau menerima aturan Allah. Pilih kafir. Pilihannya cuma satu di antara dua itu. Karena kalau nanti kita lihat itu ya di dalam Quran Surat Al-Ma'idah 44, 45, 47. Masing-masing ada di akhir ayatnya. Allah membedakan itu. وَمَنْ لَبْيَحْكُمْ bima عَنْزَلَ اللَّهِ Barang siapa yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan, serta hukum lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk melaksanakan aturan dan hukum Allah faulaika kafirun maka mereka ini kafir. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat 45-nya Allah menyebutnya faula zalimun. Di ayat 47-nya faulaika humul fasikun. Jadi orang yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan melaksanakan aturan hukum Allah. Maka kemungkinannya ada tiga: kafir, zolim, fasik. Kok bisa? Tergantung kenapa dia tidak mau melaksanakan aturan dan hukum Allah itu. Kalau dia tidak mau menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, karena memang dia yakin aturan dan hukum Allah itu tidak sejalan dengan zaman misalnya tidak cocok dengan zaman aturan Allah itu kejam aturan Allah itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan sebagainya ya itu 44 itu kafir jadi kalau memang dia tidak mau melaksanakan itu di tengah keyakinannya betul memang ini aturan hukum Allah yang harus dilaksanakan untuk apa Allah membuat aturan kalau tidak untuk dilaksanakan tapi kalau saya perjuangkan ini posisi saya bisa tergeser ini kursi saya. Padahal kursi saya teh sudah miliar saya dulu mau mengeluarkan uang untuk bisa dapat kursi ini. Ya daripada-daripada ya sudahlah saya ikut menolak gitu. Ah itu lumayan itu tidak kafir, Pak. Tapi masuknya zolim dan fasik. Ya lumayan untuk kekal gitu di neraka itu. Lalu bagi mereka yang memilih beriman itu harus mengislamkan dirinya secara kafah bagaimana? Pertama, diri dia. Ko amfusakum. Itu. Nam. Kafahkan diri kita masing-masing. Sebatas yang mampu kita lakukan. Mutlak itu harus. Lalu kemudian kafahkan keislaman kita dalam lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita. Wahlikum Wa keluarga, maka enggak ada pilihan bagi kita. Kalau kita ingin selamat menjadi Muslim yang kafah, maka kita harus mengkafahkan keislaman kita dalam lingkungan yang ada dalam hidup kita, termasuk keluarga. itulah maka pesan Rasulullah SAW itu ketika kita memilih pasangan hidup, baik ketika suami memilih calon istrinya, maupun terutama ketika istri memilih calon suaminya yang akan memimpin dia dan anak-anak yang akan lahir nanti, maka harus fazfar bizatidin, pilihlah yang terbaik agamanya. Supaya sang pemimpin itu bisa membawa istri dan anak-anaknya hidup dalam keislaman yang kafah itu tadi. Supaya rumah tangga itu betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Bagaimana mungkin sebuah rumah tangga itu akan sakinah, mawadah, warohmah Kalau tidak ada upaya untuk mengislamkan rumah tangga itu secara kafah. Bagaimana mungkin rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kalau yang memimpin rumah tangga itu bukan seorang muslim yang benar-benar taat pada Allah dan Rasulnya. nya Maka ya masih mendinglah kalau memilih pemimpin dalam rumah tangga salah gitu. Yang menjadi korban ya paling satu, dua, tiga, empat orang. Istri misalnya dengan dua anak, lalu rumah tangga hancur, cerai. Atau misalnya kita salah memilih imam pemimpin dalam sholat, Ya, konsekuensinya ya 50 menit lah. Kan imam itu paling 50 menit ya. Dan yang menanggung derita kesalahan itu memilih imam salah itu ya paling berapa lah? Di masjid itu yang sholat berjamaah. Bayangkan hadirin kalau yang salah itu ketika kita memilih pemimpin negeri ini. Karena yang akan menanggung resiko itu adalah 265 juta rakyat selama lima tahun. Ini ini masalah. Ini. Kalau salah memilih pemimpin dalam rumah tangga, itu tadi resikonya hanya rumah tangga itu yang hancur. ya Lima orang mungkin jadi berantakan, tepukuh. Salah memilih imam dalam sholat, ya paling puluhan orang beresiko itu besok kita jangan pilih lagi dia jadi imam misalnya. kan itu, Atau bukan besok, nanti sholat berikutnya dia jangan kita pilih lagi jadi imam. Tapi kalau sudah yang kita salah itu memilih pemimpin sebuah negeri kita, itu untuk lima tahun. Dan yang akan merasakan deritanya itu kalau salah pilih, 265 juta. Ini memang sedih juga kalau sudah bicara ini ya. Dan saya kadang-kadang merasakan hidup kita ini memang seperti dagelannya gitu. Saya kalau mengikuti di televisi gitu, ini ini ini ini unak-unak saya gitu ya. Ketika mengikuti di televisi, misalnya disiarkan acara resmi peringatan Hari Besar Islam di Istiqlal misalnya gitu. Atau di istana, ini sejak dulu kan? Sejak berdirinya negeri ini, mungkin selalu acara acara ini diselenggarakan. Lalu dibuka dengan pembacaan Al-Quran, lalu sambutan. Biasanya kemudian diisi dengan ceramah. Saya kadang-kadang bertanya dalam diri saya itu, Sebenarnya untuk apa sih mereka menyelenggarakan acara itu? Katakanlah menyelenggarakan acara memperingati Nuzul Quran. Coba tanya kepada mereka semua yang hadir itu. Adakah keinginan kalian untuk melaksanakan aturan Al-Quran ini dalam kehidupan bermasyarakat bernegara? Saya yakin semua akan mengatakan tidak. Jadi sebenarnya untuk apa kita memperingati Nabi Al-Quran ini? Al-Quran memberi petunjuk pada kita bahwa hidup itu harus begini, membangun kehidupan bermasyarakat, bernegara itu harus begitu. Kita tolak. Jadi untuk apa kita menyelenggarakan acara itu? Bahkan mungkin nanti orang yang ingin melaksanakan isi Al-Quran itu disebut radikal atau malah disebut apa itu, kelompok. bahkan Mungkin nanti teroris segala macam. Kita peringati misalnya maulud Nabi Muhammad SAW dengan segala sifatnya. Nah salah satu di antara pesan Rasul itu, kalian kalau tidak ingin sesat, berpeganglah pada Quran dan Sunnah. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Siap, kita melaksanakan berpegang pada Quran dan Sunnah dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, pasti mereka kantor. jadi untuk apa peringatan ini? Makanya ketika kemudian peringatan itu diakhiri, dengan doa, dihadirkan seorang ustadz untuk berdoa. Lalu dalam doanya itu, sang ustadz diantaranya memohon, Ya Allah, jadikanlah negeri kami, negeri yang baldatun tayyibatun warabbur khafur. Saya terus terang saja Pak, begitu mendengar itu di televisi, berat rasanya lidah saya untuk mengaminkan doa itu. Saya memilih untuk tidak mengaminkan. Saya takut Allah murka, Pak. Kesannya kita ini seperti melecehkan Allah, Pak. Seolah-olah dalam, dalam acara itu, Ya Allah, kami sepakat untuk tidak pernah melaksanakan aturan dan hukumu. Kami sepakat selama ini untuk menentang aturan dan hukumu kami berlakukan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Tapi tolonglah Allah, berkahilah hidup kami. Apa ini enggak melecehkan Allah? Pak? Kalau saya kecilkan skupnya ini kepada seorang pribadi, seorang misalnya, "Ya Allah, engkau perintahkan saya sholat dan saya tidak akan pernah sholat. Engkau perintahkan atau engkau larang saya berbuat maksiat, saya akan lakukan semua maksiat itu, tapi berkahilah hidup kami, Ya Allah." Aduh. Apa ini enggak menghina kepada Allah? Ya? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Kalau kalian ingin diberkahi, kata Allah." Maka syaratnya apa? Baca Al-Arab 196 Walau anak manuwa alaihim iwal ar. Kalau memang ingin hidup sebuah negeri itu diberkahi dan diridah Allah, jadilah kalian orang-orang yang beriman dan bertakwa. Laksanakan semua aturan dan hukum Allah. Baru kita berhak untuk berdoa memohon diberkahi dan diridai Allah. Bagaimana mungkin kita berdoa memohon diberkahi oleh Allah, diridai oleh Allah sementara kita terus menentang aturan dan hukum Allah? Kan antara doa dan usaha itu harus sejalan kan Pak. Ini saya haus sekarang nih Pak. Lalu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya haus Allah. Saya ingin minum. Tapi tangan saya tidak pernah bergerak untuk mengambil gelas ini. Malah saya kemudian pergi ke tempat lain. Kan gak mungkin saya bisa minum Pak antara doa dan usaha itu harus sejalan pak. kalau kita ingin doa kita dikabul oleh Allah ingin hidup itu diberkahi oleh Allah hit, tempuhlah kehidupan yang benar-benar diridih oleh Allah baru kita berhak berdoa jangan kita menentang aturan Allah tapi kita ingin Allah meridai kita sudah segitu aja lah makin panjang Panjang-panjangkan juga berkekehel, Kak. Di tenaga. jadi, saya hanya ingin mengatakan, hanya ingin mengingatkan bahwa bagi orang-orang yang beriman, terimalah semua aturan dan hukum Allah. Kalau belum mampu melaksanakan atau terlalaikan, kita bertobat tapi jangan pernah sekalipun kita menentang aturan Allah. Dan hanya Allah yang berhak menentukan apakah seorang itu mukmin atau kafir. Termasuk hanya Allah yang berhak menentukan sebutan mukmin dan kafir itu. Suka atau tidak suka itu adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah. Semoga Allah Subhanahu taala selalu membimbing kita di jalan yang diridai Allah Subhanahu taala. Maka Allah senantiasa juga mengampuni kekhilafan dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fidun ya sana. Wa fil akhirat ya sana wa kina azab al-nar. Wa adakhirna aljannata ma'l-abrar. Ya aziz ya ghaffar. Ya Rabbul Alamin. Subhanahu wa bikir Rabbil Izzati Amma yasifun wa salamun alamul salin. Walhamdulillah ya Rabbil Alamin. أن نحن المسلمون قادمون, قادمون.